Baik, rekan-rekan pelayan GKR edisi khususnya tim multimedia, saya akan memperkenalkan di sini software ProPresenter yang akan kita gunakan di gereja pada saat menampilkan lagu ataupun presentasi-presentasi, hotbar, powerpoint, warta, dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan ProPresenter ini karena menurut saya software ini lebih praktis dan fitur-fiturnya lebih banyak dibanding software yang sebelumnya kita gunakan nah di tutorial pertama ini saya akan memperkenalkan dulu interface atau tampilan dari ProPresenter versi 7 ini softwarenya seperti ini teman-teman uh, bisa melihat di bagian atas saya ini ada screen yang tampil di panggung sementara di bagian bawah saya ada keyboard supaya teman-teman bisa lihat tombol-tombol keyboard apa saja yang saya tekan selama tutorial ini nah ini adalah tampilan pro presenter versi 7 di bagian atas kita lihat ada menu utama ada file edit presentation, screens, view, window dan help. Kemudian di baris keduanya kita bisa lihat di situ ada search. Kalau kita mau search lagu atau mau search konten-konten lain yang ada di dalam ProPresenter ini di sini ada. Kemudian text ini untuk mengatur ukuran teks dan tampilan-tampilan yang berkaitan dengan teks. Lalu ada theme. Theme ini untuk menampilkan tema atau style presentasi yang akan kita tampilkan. Di bagian keduanya ada show. Show ini untuk mengatur apa-apa saja yang akan kita tampilkan di layar. Lalu kemudian edit. Kalau kita mau mengedit tampilan-tampilan tersebut, misalnya ada lagu yang kata-katanya perlu kita tambahkan atau kita kurangi atau uh, perlu kita edit, kita harus, uh, kita bisa klik edit di sini. Lalu reflow ini juga fungsinya hampir seperti edit, tetapi uh, di reflow ini kita lebih berfungsi untuk mengatur lagu, misalnya kita bisa tentukan kalau di lagu itu ada empat baris, baris, baris ketiga misalnya kita mau turunkan ke slide berikutnya dan sebagainya. Hampir sama dengan edit di sini, tapi reflow ini uh, lebih kepada kita melihat <coughs> uh, urutan-urutan slide-nya. Lalu kemudian ada Bible, Bible di sini kita untuk menampilkan ayat Alkitab dan ada more, kita bisa di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Lalu ada timers ini untuk menampilkan timers, message untuk menampilkan pesan, props dan seterusnya, stage ini untuk mengatur uh, tampilan uh, screen, nanti akan dijelaskan di tutorial-tutorial berikutnya atau dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Lalu di sebelah kiri ini cukup penting untuk kita perhatikan juga ada library, ada playlist, apa bedanya? Library di sini sifatnya seperti perpustakaan besar. Misalnya di sini kita bisa kelompokkan mana yang masuk lagu-lagu, mana yang masuk khotbah, mana yang masuk pengumuman dan sebagainya. Lalu kemudian playlist, playlist ini kumpulan presentasi yang lebih spesifik. Misalkan uh, presentasi yang akan ditampilkan pada hari Minggu tanggal 19 Juli misalnya. Berarti kita masukkan di sini playlist. Jadi kalau saya kasih contoh di sini, kalau kita add Library contoh saja di sini kita bisa tuliskan misalnya lagu praise jadi semua lagu praise akan kita masukkan di library ini lalu kemudian ada lagu worship misalnya semua lagu worship akan masuk di sini lalu kita mau tambahkan library library yang lain misalnya ada hotba lalu ada pengumuman ya warta misalnya dan begitu seterusnya. Kemudian di playlist misalkan kita mau bikin kita add playlist di sini new playlist. Misalnya ini minggu tanggal eh, 19 Juli 2020. Jadi ini akan menampilkan apa saja yang kita tampilkan pada hari Minggu tanggal 19 Juli. Nah, di sini bisa jadi ada lagu praise, ada lagu worship, ada lagu Uh, ada khotbah, ada warta dan seterusnya. Jadi ini uh, lebih lebih kecil dibanding library yang tadi. Lalu di sini item itu adalah isi lagu-lagu atau presentasi. Misalnya lagu apa yang kita mau tampilkan pertama kali? Kalau di sini misalkan di sini ada dua lagu, sudah ada dua lagu di dalam. Kita mau tampilkan lagu pertama di hari Minggu itu, bersyukurlah kita tarik ke Minggu, lalu lagu kedua Bapak terima kasih. Nah maka kalau kita klik di minggu ini dia akan ada dua slide di situ. Nah ini adalah uh, mengatur apa yang akan ditampilkan di screen. Ya misalnya lagu bersyukur lah. Ada tujuh slide di sini kita mau tampilkan slide yang mana itu bisa diatur di sini. Dan yang menariknya di ProPresenter ini ada yang namanya ini arrangement. Ya arrangement itu Misalnya lagu bersyukurlah ini kan ada intro, ada verse, lalu kemudian ada chorus. Nah misalkan ada satu kesempatan kita mau menyanyikan mulai dari chorus dulu. Jadi uh, kita bisa klik di sini new arrangement. Misalnya arrangement uh, kita kasih nama chorus. Jadi artinya chorus dulu yang ditampilkan. Bagaimana urutannya? Chorusnya kita kasih di nomor satu baru kemudian kita masuk ke verse, misalnya intronya justru ini di terakhir. Nah kalau kita tampilkan seperti ini, kita pilih uh, arrangement chorus, maka chorus dulu yang ditampilkan, kan biasanya ada WL yang senangnya mau mulai dari ref dulu. Ya udah ini seperti ini, tapi kalau kita mau kembali ke awal, ke master, ya dia kembali seperti awal, ada intro, verse, dan uh, refnya. Nah itu menariknya di ProPresenter ini, kita bisa matikan juga. Nah lalu kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan media-media background. Misalnya video, video background. Di sini ada beberapa video background yang sudah saya masukkan ke ProPresenter ini. Kita tinggal pilih. Lalu di sini ada tampilan. Di atas ada audience, lalu ada stage. Jadi ProPresenter ini mensupport kalau kita mau menampilkan dua screen yang berbeda. Misalnya screen audience ini adalah monitor yang menghadap ke jemaat. Sementara stage ini adalah monitor yang menghadap ke WL, singers, dan pelayan-pelayan yang ada di atas mimbar. Kita bisa buat supaya tampilan yang ada di audience dengan tampilan yang ada di stage itu berbeda. Bedanya misalnya di stage kita bisa tambahkan ada pengumuman yang, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di atas mimbar. Sementara jemaat tidak bisa baca. Atau di stage ini kita misalnya bisa tampilkan slide berikutnya. Sementara di audiens masih menampilkan slide yang sedang dinyanyikan. Jadi WL misalnya atau pengkhotbah atau siapapun yang ada di atas mimbar, dia bisa tahu tampilan slide berikutnya apa. gitu. Nah, itu uh, salah satu kelebihan dari ProPresenter. Nah di sini adalah tampilan utamanya. Ada tombol clear all. Clear all ini uh, artinya kita mau kembalikan screen menjadi layar hitam biasa. Dan kita bisa atur di sini ada pengaturan misalnya uh, medianya saja yang kita hilangkan. Artinya background ini kita hilangkan, tinggal teksnya atau teksnya yang kita hilangkan, tinggal tinggal medianya. Lalu di sini ada pengaturan misalnya untuk uh, kalau kita seperti ini, nah ini kan ada animasinya. Kita bisa pause, maka animasinya akan berhenti. Itu pengaturan kita bisa percepat. Ada pengaturan ini di sini. Di sini, pengaturan untuk audio. Kalau misalnya kita mau tambahkan audio ini, misalnya kalau ada pengumuman warta yang tanpa suara, kita bisa tampilkan audio di sana. Nah, inilah tampilan umum yang bisa kita gunakan di pro presenter. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya kita sedang menampilkan lagu "Bersyukurlah". Kita mulai dengan intro lalu kita mau tampilkan di audience maka tampilan di audience nya akan seperti di atas ini jadi ada background, nah background sini kita bisa play otomatis sebetulnya ya ini akan di play tapi karena tadi saya pause maka dia berhenti, lalu kalau kita mau pindah ke slide berikut kita tinggal klik di sini, ya begitu seterusnya kita mau balik lagi ke intro seperti ini atau kita bisa menggunakan tombol di keyboard ke kanan dan ke kiri. Nah, misalnya di sini di ref-nya, saya ganti background, dia akan jadi seperti ini. Balik lagi ke intro, dia akan kembali lagi ke background yang sebelumnya. Lalu, misalnya kita mau hilangkan background, di sini ada clear media, kita clear, maka yang tertinggal adalah teksnya. Atau, misalnya kita mau tetap tampilkan background-nya, tapi kita mau hilangkan teksnya, kita klik. Clear slide, nah ini backgroundnya tetap jalan, medianya tetap jalan, tapi teksnya hilang. Baik, ini dulu yang bisa saya jelaskan mengenai pro center ini. Nanti akan kita dalami di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.